ini dekat saya tidak berani hanya masanya ya, ya. Ini bukan membatasi secara langsung. langsung. Tetapi hmm. jangan katakan jangan itu tidak boleh, tetapi ada syaratnya ya kan? Oke. Okay. Nah, nah, jadi Saktian, senjata mandau Dayak, seorang warga dari suku Dayak Kalimantan, memperlihatkan kekuatan mistis mandau terbang. Mandau adalah senjata tradisional masyarakat Dayak yang bisa dipakai untuk berperang. Senjata ini disebut memiliki kekuatan mistis dan cukup sakti lantaran bisa terbang sendiri dan menyasar musuh. Terlihat dalam video setelah komat-kamit baca mantra. Tiba-tiba Mandau terbang sendiri mengikuti gerakan silat si pemilik Mandau. Namanya panglima tertulung ini. Ya. Lama, bang. Ini pertama sebenarnya. Hmm. Dia dapat dari ini dapat kaki Baru Baru kaya dia kaya. Ke atas. Kalau kakinya nih kaki apa, Bang? Kaki yang mana, Bang? Ini. Bang. Kalau yang Abang pegang itu apanya, Bang? Ini. ini memirani matang anyali oh, tapi ini udas bukan di kaleng-kaleng atau di kampung ini dapat di di kampung nah yang saya pegang paling panjang ini ini sekitar usianya iya usianya hidup kalau mati enggak tahu lah. Ini yang dipakai kayu dia. Kalau yang kecil itu pun yang kayak tombak, kayak ini. apa itu? Bukan yang di tangan abang. Ini. Yang di ah itu. Ini apa ya? Pangannya semuanya. Ah. ah, yang ini apa loh? Uh, taras. taras. Lihat nih. Di video ya. Maksudnya apa loh? Dia namanya. Oh. sejenis kalau dia ya, ada mandau, ada sarung itu, kalaupun ada jenengnya itu adalah pakar. Sejenis kepala ataupun dia ya, itu sejenis seperti darah. Karena asal dari pada itu dan pedangnya itu bahasanya bahasa nggak bisa dibuka kabo jangan oh itulah ini berat. Nah. Oh, iya, berat. Siap, berat kan tadi berarti nah, tidak nah, boleh dibuka ini diikat nah kalau ini diikat saya tidak berani ada ya, ya, ini apa -apa. bukan pembatas jadi itu langsung tetapi jangan